Yo! Kalian semua sedang dengerin Bungut Gebuh konten terbaru dari Catatan Kaki Production Di hari take video ini, kondisi Myanmar masih hancur ya. Myanmar masih hancur, makin banyak aktivis yang ditembak mati ya. Terakhir ada aktivis perempuan yang ditembak headshot. Ini kasihan banget, bahkan aktivis tersebut sudah nulis uh, surat wasiat. dan nulis surat wasiat yang katanya kalau saya mati, organ-organ saya silahkan disumbangkan. Pakai beli iPhone 12. Oh, yang buat orang yang lebih membutuhkan gitu. Mulia sekali dan parah sekali kejadian di uh, Myanmar gitu ya. Saya jadi mengingatkan di sebuah negara gitu, tahun 98. Ya sama intinya kudeta, tapi bedanya uh, di Myanmar ini warga masyarakat, masyarakat mahasiswa itu bersama presidennya melawan abrinya Myanmar lah. Tentara Myanmar yang pengen mengkudeta. Gitu. Kok di, di sebuah negara yang saya bilang tadi itu balik gitu. Aprilnya memang melindungi presiden, tapi rakyat sama mahasiswanya yang pengen sang penguasa turun. Saya nggak sebutkan negaranya, sebut saja Polandia lah ya. ya. Polandia. Ya semoga di Myanmar bisa cepat kondusif karena itu juga meskipun begitu tidak berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Harga cabai tetap naik. Cabai 150 ribu sekarang. Tapi bon cabai masih 10000 ribuan. Nah, jadi alternatif buat ibu-ibu, mending pakai bon cabai. Oke, okay, semuanya tidak. Dan topik kali ini saya mau bahas tentang... Di Indonesia nih, masih terjadi banyak perlawanan. Jadi, kaum pro vaksin dengan kaum anti vaksin itu masih buka perang-perangan gitu di medsos. Mungkin ini ini menyebabkan presiden membentuk polisi cyber kali ya. Mungkin kayak kira itu. Gimana polisi cyber nih Menangani apa aja? Dan sampai ini take belum ada sih. Uh, belum ada tersangka pertama yang ditangkap polisi cyber. Kayaknya kalau udah ada dia akan jadi legend gitu. Jadi aku loh penjahat pertama yang ditangkap polisi cyber. sepertinya itu keren sih. Karena ditangkap polisi biasa itu sudah standar. Ngomong-ngomong soal polisi cyber, saya sendiri, saya sendiri sudah apa ya? Sudah terbiasa melihat seperti itu. Karena di netizen-netizen yang bungutnya geboh-geboh ini yang nonton ini juga ya pasti pernah menghakimi seseorang, gitu. entah menghakimi artis-artis, publik figur lah pokoknya. Ya tugasnya tuh sudah seperti SJW kayaknya ya, polisi cyber nih. Sudah terbiasa SJW-SJW itu -SJW sudah seperti polisi di dunia maya. Suka ngejat-ngejat sepedana, ini kena pidana, bisa masuk penjara gara-gara uh, ocehan-ocehan kita, atau ketikan-ketikan kita di dunia maya. Makanya teman-teman di sini boleh kalian tuh bungutnya geboh, tapi kontrol lah bugoboknya tuh di tongkrongan jadi pos kamling lagi minum gitu lagi santai sama teman-teman itu bolehlah kalian keluarkan kalian uh, punya opini opini-opini yang ofensif ofensif tuh keluarkan di sana nggak usah apapun tuh nggak usah diposting ke sosmed lah karena berbahaya sekarang sudah UITE ada polisi cyber bahkan SJW SJW juga masih banyak dan berlipat ganda seperti aktivis aktivis dan saya di sini sebagai uh, kaum yang pro vaksin ya saya mendukung vaksin vaksin itu menurut saya bagus yang gak bagusnya itu ketika peluncuran pertamanya gitu kan. norak sekali kenapa ada bendera start gitu meluncurkan vaksin pertama itu kan yang di Bio Farma itu bangsa, norak sekali udah kayak pelepasan pawai gitu loh, karnaval-karnaval Bis tuh baru masuk ke Bali udah di bunga kayaknya vaksinnya ya apa disambut disambut dan padahal vaksin itu juga ya enggak meskipun vaksin itu enggak 100% bisa menyelamatkan kita tapi paling nggak ada harapan gitu ya. Ada harapan uh, kalau minimal 70% rakyat Indonesia itu sudah uh, divaksin itu akan tumbuhnya herd immunity, Herd immunity. Jadi corona tuh ah sudah biasa dan nggak bakal parah sampai kejang-kejang sampai ke UGD ke ICU itu perlu sampai ventilator enggak, paling cuman ya kayak lu biasa jadinya. Dengan vaksin tuh membuat corona jadi jinak gitu. ini fakta ya, ini faktanya per hari ini di Eropa sebagai uh, produsen vaksin juga salah satu produsen salah satu produsen vaksin juga. Itu banyak mengalami kekurangan pasokan vaksin juga gitu. Jadi Negara-negara pemasok vaksin di Eropa itu lumayan ngerem sekarang Karena warganya sendiri juga belum semua dapat Tapi di Indonesia yang belum bisa bikin vaksin malah nolak-nolak Ini nolak rejeki men Masa di saat negara Eropa, aduh gak usah dah aku ngirim gitu Negara aku belum semua, di Indonesia masih dapat vaksin Untungnya masih stok vaksin Sinovac dari Cina ya, dari Cina dan itu bagus sih katanya, Senovac itu. Malah nolak-nolak, banyak nolak-nolak. Makanya pemerintah sepertinya mengambil e, keputusan untuk membukukan salah satu ormas. ya <tik> Supaya pendistribusian vaksin itu nggak ada hambatan. Kan kita tahu ada salah satu ormas yang nggak mau sebut namanya. Ormas lah pokoknya, biasanya tuh selalu keluar-keluar menolak vaksinasi. Vaksinasi apapun, karena mengandung babi katanya. Bagi saya yang orang Bali, vaksin adalah bentuk babi guling enggak ada. <laughs> Ngapain dicolok? Gitu. Ya, misalnya ada babi guling versi cairan gitu. Kayak Inpus, jadi kita bisa kenyang bahkan tanpa makan babi guling. Gitu, men. Ditolak-tolakin, men. Dan juga Indonesia nih memang aneh. Eh, sebut nama ya, sebut nama. Enggak Bukan Indonesia, bukan Indonesia. Ini Polandia lah ya. <laughs> di Polandia ini... Uh... Vaksin pertama itu dikasih ke influencer Dikasih ke influencer Bahkan orang yang lansia gak dikasih Tapi di luar negeri Selain negara Polandia ini Justru yang pertama divaksin adalah orang-orang tua di sini bisa kita lihat Perbedaan kedua negara Dalam menangani para lansianya Ya kan? Di luar negeri itu Udah tua Mereka tuh mira, Ya udah umurnya juga lagi sedikit kan Mari kita berikan dia kebahagiaan Minimal, dia meninggal dalam keadaan nggak pasang ventilator lah Minimal, dia meninggal dalam keadaan menggendong cucu, gitu kan, mancing gitu. Pokoknya dia masih diberikan kesempatan untuk hidup lebih lama Di Indonesia, eh di, di Polandia Di negara Polandia, ini justru influencer Oh influencer duluan Influencer itu kan masih muda-muda lah ya Influencer Polandia Ahmad Rafi Noah Ariel gitu kan jadi kenapa mereka duluan ya harusnya yang tua-tua dulu ya dan uh, di sini gelombang gelombang penolakannya itu banyak karena orang-orang uh, tuh cuman lihat di sosmed karena orang-orang uh, tuh di sosmed banyak melihat kalau uh, vaksin ini ada efek sampingnya. Ada efek sampingnya seperti mengantuk, lapar gitu kan, pegel-pegel ya? Apa ini setiap hari kita mengantuk, setiap hari kita lapar, setiap hari kita pegel-pegel ditambah? Pas vaksin biasanya ngantri ya, ngantri nunggu dua jam siapapun, meskipun dia tujuannya nggak vaksin. Ngantri dua jam itu jam-jam siang itu pasti Anda lapar, Anda ngantuk gitu kan. Harusnya... Harusnya mungkin pemerintah itu uh, menyediakan uh, menyediakan pasokan makanan lah supaya uh, tidak ngantuk dan tidak lapar. Misalnya, kayak saya kecil dulu setelah vaksin dapat kacang hijau. Minimal kayak gitulah Jadi mungkin aja orang-orang yang miskin-miskin yang kekurangan makanan siap divaksin demi mendapat kacang hijau. Bisa jadi gak kan, lumayan. Saya biasanya makan mie sedap, itu pun nggak mie sedap sih masih mahal ya gara-gara dipotong bansos jadi mie gini cari mie yang seribu rupiah Bangsat gara-gara bansos tuh dulu keluarga dekat saya lah ada yang kena covid dikasih sembako kan sama banjarannya minyak jelek cuk mie kayak mie vitamin tuh kasih yang mie kaldu ayam yang nggak ada minyaknya pokok indikator mie yang menengah ke atas tuh ada minyaknya ini mie yang nggak ada minyaknya cuman micin sama bubuk cabai aja itu loh Dapatnya itu aja, gara-gara bara itu Menteri-menteri ya. sosial Polandia itu Makin kesini makin banyak chaos ya Pak Di Bali berapa Kali ada kasus pembunuhan Kasus pembunuhan dan menurut saya tuh Ini bukan karena himpitan ekonomi ya, karena Memang kita tuh sudah terbiasa dari dulu Mengalami himpitan ekonomi Menurut saya Covid ini lebih ke Nggak ada hiburan, nggak ada hiburan, makanya orang-orang stres dan mem memutuskan bunuh orang. Model uh, pikirannya itu pendek gitu. Cuman di sosmed tuh ketika uh, ada orang meninggal ya, tolong kalian yang bungut-bungutnya kebutu jangan dipercandain. Emang ini musibah, musibah kita semua. Tapi minimal kalau Anda berani mengkritik itu minimal kasih solusi lah. Kalau solusi dari saya, ya kita mau aja vaksin. Supaya ketika semua vaksin, hiburan-hiburan kan juga akan, apa namanya, menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan. Jadi ketika protokol kesehatan sudah jalan, hiburan jalan, enak, kita gitu, tidak akan ada chaos tuh, uh, perilaku barbar orang-orang tuh akan menurun menurutnya. Karena rata-rata yang membunuh tuh ada hiburan, mestikanya, tidak bisa nonton dangdut. Dengan biasanya kan kalangan-kalangan ya, yang menengah ke bawah kan, umum. Dan mereka itu biasanya punya hiburan nah, dangdut, nonton konser, mungkin kan, apalagi hiburan kelas bawah, Pak. Oh iya, Sabung ayam. Iya, Jo. Nih, kira-kira gak ada hiburan nih, kok eh, orang-orang tuh jadi stres, jadi memutuskan untuk berperilaku kejahatan kriminal, gitu kan. Jadi, eh, Buat teman-teman di sini yang belum vaksin gitu dan masih menolak vaksin, ayolah. Sama-sama gitu, saya di sini juga, saya juga suka nonton teori konspirasi, saya suka nonton flat at 101, menonton video jering yang lama-lama, tapi saya juga percaya vaksin. Saya nggak mau ketika orang-orang bisa, seandainya ya, seandainya emang vaksin itu... E, berefek negatif gitu kan? Saya nggak mau berefek positif sendirian semuanya misalnya vaksin sudah meninggal, saya nggak mau hidup sendiri juga nggak enak kan? Ya mending kita lakukan itu sama-sama sehat sama-sama ya kena akibatnya sama-sama ya kan? juga saya juga tidak menunggu nih sudah daftar vaksin sudah disetujui WHO saya sudah tidak sabar. Sel sel darah saya, urat nadi saya disisipi oleh chip-chip Bill Gates. <laughs> Gak apa-apa, yang penting kita sama-sama menghadapi ini ya kan. Sehat sama-sama. Kalau ada efek samping juga sama-sama. Oke? Sekian aja episode kebungut-gebuh dari eh lepeh! Sekian saja episode dari Bungut Gebuh. Ulang. Oke, sekian Oke, kayaknya segitu aja episode dari Bungut Gebuh kali ini. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe channel Catatan Kaki Production dan tonton semua videonya tanpa skip iklan dan tonton saja bungut gebu sampai bungut kalian menjadi sepertinya aku kalah gebu sama orang ini dan kalian akan uh, lebih mengontrol lagi jari-jari kalian di sosmed. Oke okay? jangan lupa like, eh, jangan lupa like, comment, subscribe channel Catatan Kaki Production. Oke okay, sampai jumpa di episode berikutnya bungut gebu. Bye.